Kita ke kabar pertama para sahabat dari hubungan spesial dari A.A.Rafi Ahmad Ya di akun instagram pribadi miliknya A.A.Rafi mengunggah sebuah postingan video Ketika momen semalam leslar bersahabat dia ya, ke rumah Andara milik A.A.Rafi Masalah banget ya di sini. Ada momen yang sangat luar biasa membuat kita bahagia banget ya, ketika Rafi bertanya kepada Rizky Bilar mau punya anak berapa ya. Tentunya jawaban Kakak Billar itu dengan spontannya menjawab empat persahabat ya Masya Allah. Tentunya Kakak Billar ingin mempunyai anak empat dan respon dari LSI Kejora. Ini luar biasa persahabatnya mendukung Alhamdulillah dan Amin. Masya Allah banget ya, diaminkan oleh Lady LSI. Mudah-mudahan saja, tentunya anak-anak dari Lesbar menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, iya, numpuk alamin. Dalam postingan tersebut juga, Ar-Rafi menuliskan sebuah kalimat caption pada ngerumpik. Katanya, "Tuh, kita lihat juga di kolom komentar, banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram." Leslie Villar Gallery_ underscore mengatakan empat amin, masalah banget ya. Mudah-mudahan terkabul nih keinginan idola kesayangan kita yang ingin mempunyai empat anak persahabat ya. Dan kita lihat juga, banyak tanggapan juga yang diberikan selanjutnya dari akun Instagram. Andriana Adil 55 mengatakan di kolom komentar, Masya Allah mudah-mudahan persahabatannya langgeng terus, Amin. Masalah banget ya, support yang sangat positif banget, mudah-mudahan persahabatan Leslar Juragan 99 dan A Ahmad ini semakin langgeng dan tentunya semakin terjalin dengan baik, Amin. Ya Robbal Alamin. Dan ke berikutnya Kita lihat juga persahabat tersebut spesial nih Terbaru banget ya hari ini Rizky Bilar lanjut syuting JWB 2 persahabat ya Kita lihat kakak Bilar Sudah ada di lokasi syuting Dan ditemani oleh pengawal yang sangat luar biasa Ada Bang Adlin Rambe Dan tentu Manajer yang sangat luar biasa juga ada Bang Boreal, semangat banget ya, mudah-mudahan saja, support dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar juga semakin banyak, dan mudah-mudahan idola kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan selalu diberikan kesehatan, Amin, Ya Robbal Alamin. Ada unggah spesial juga persahabat ya, diunggah oleh akun Rosian Skala 24 Di postingan ini, Kakak Bilar sedang syuting, Bismillah semoga selalu lancar hari ini Amin, itulah ya kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril di akun Instagram pribadi miliknya dalam postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Rosian Skala 24 Mengatakan di kalimat caption Cuma ngut, bapak bilar semoga malam ini episode bapak tayang, amin. Soalnya semalam tayang episode lama, wow. Tentunya para fans juga menunggu episode baru yang tayang malam hari ini. Mudah-mudahan ada kakak Rizky bilarnya, wow. Masya Allah banget yang semakin bahagia tentu melihat idola kita bisa beraktivitas syuting kembali. Mudah-mudahan dukungan untuk kakak bilar juga semakin banyak dan kita. Sebagai fans sejati pastinya nunggu banget ya episode terbaru dari CWB2 yang ada kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya ada sebuah unggah spesial terbaru juga diunggah oleh Bu Fir ya. Kita lihat Bu Fir mengunggah sebuah postingan dari oleh si di igas pribadinya bahagia banget hari ini di aliasi kejora dapat kiriman makanan dari kak siren sungkar tuh Masya Allah banget ya ada kalimat kansan juga yang dituliskan oleh bufir oh, Masya Allah kalau di tempat kalian itu nama makanannya apa ya tuh sama ditanya oleh bufir kira-kira di tempat kalian makanan yang ada di ponsinya di aliasi kejora ini yang diberikan dari kak siren itu apa namanya, sejenis mie para sahabat? ya kita lihat aja di kolom komentar dari akun instagram Devi 1608 mengatakan, kayak mie Thailand sugar ada rasa asem ya pedas sih mantap terus dan daun kemangi Thailand udah sama bawang bombay sama toge jadi pengen aduh, bikin guler aja nih para sahabat, ya berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun instagram Dian Potri Sunda mengatakan Bagi saya yang pecinta mie Pasti bilangnya mie rebus pakai sayur Aduh cute banget ya Komentari Masya Allah Mudah-mudahan saja Selalu banyak doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti Bilar Mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan Amin Dan untuk kabar berikutnya Perhatikan juga persahabat ya Ini ada vlog terbaru ada di channel YouTube-nya The Lemons Persahabat. Ya, momen di ajang IMA 2021 Lesti dan Rizky Bilar bertemu dengan Mami KD atau Mami Krisdayanti. Lu bahagia banget ya melihatnya. Etitude dari Lesti itu -les, luar biasa banget. Ya, saat pertemuan aja Lesej kejara langsung salim Kakak Bila langsung cium tangan Mami Kade Masya Allah semakin bangga aja Perhatikan di video ini Kakak Bila cium tangan Mami Kade Masya Allah mudah-mudahan saja Selalu diberikan kesehatan dan selalu menjadi orang baik Mami Kade aja menyebutkan Menyampaikan bahwa Mami Kade sudah tahu banget dari gadis seorang Lesti Kejora Wow, Masya Allah banget ya Ini dua anak baik ini Selalu the best, tidak ada duanya Masya Allah, luar biasa Mami Kade aja selalu Dan bangga kepada bumil cantik ini Hingga banyak komentar, banyak tanggapan yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Bunda Alia Alia Mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah Punya idola sehormat dan setakjirmo itu Pada yang lebih tua, cinta banget sama attitude dua anak baik ini Love, love, love, love Masya Allah banget ya Dukungnya selalu banyak dan kita memang luar biasa Bangganya kepada Leslie dan Rizky Bilar nya luar biasa kepada orang tua tentunya Dedek Lesti dan kakak bilang langsung cium tangan, mencontohkan yang baik inilah kebanggaan kita mudah-mudahan selalu banyak doa-doa yang sangat luar biasa baiknya diberikan kepada Lesti dan kakak Rizky bilang untuk ke kabar berikutnya juga persahabat Bang Imin akan menginformkan kembali mengingatkan kepada kita semua warga Konoha sebagai pecinta Leslar. Yang mana jangan sampai lupa untuk mendukung idola kita Leslie Rizky Pilar Di nominasi paling nge-hip ya Pasangan paling nge-hip di Hip Award 2021 Dengan mendukung Caranya dengan memvoting Like, Comment, di postingan Hip 500 persahabat ya Periode voting berlangsung Hingga 31 Desember 2021 Pukul 00.00 Baktunya siapa persahabat ya Periode votingnya Sampai 31 Desember bulan ini, yuk sama-sama dukung dan sama-sama kompak dan solid mensupport Lesti dan Risky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan cedokan vitamin wajah di sehari-hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay itu di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate dalam perangkat selanjutnya.